Nih kabarnya. Kak Naomi gimana nih kabarnya hari ini kak? Puji Tuhan baik kak Puji Tuhan Semoga adik-adik yang di rumah Kabarnya juga tetap bersemangat dan bersuka cita ya Untuk mengikuti IIMPA pada hari ini Nah adik-adik pada ibadah kita hari ini Kita akan ditemani oleh Kak Tommy sebagai gitaris Kak Daniel sebagai Kak Honis, Dan Kak Naomi serta Kak Audrey sebagai liturgos juga nanti kita juga akan ditemani oleh Kak Rina dan Kak Iwan di kelas TK, Kak Puji dan Kak kubus di kelas Aka, serta Kak Rizka dan juga Kak Echa di kelas AT. Nah adik-adik sebelum masuk ke ibadah, Kak Udri mau ajak adik-adik untuk pemanasan dulu nih supaya nggak ngantuk lagi. Mari adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Pak Nomi masih ada yang ngucum-cucum mata iya, tuh. Iya nih masih pada ngantuk nih. Kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Masuki ibadah nih, nah sekarang kita akan bersaat teduh, ayo contoh berdoanya sikap berdoanya, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata mari kita bersaat teduh. Satu, selesai. Adik-adik tetap berdiri dengan tenang ya. Nah adik-adik kita mau mengangkat satu pujian lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 185, bait yang pertama dan kedua, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Kepalanya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah membangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh beribadah IAMPA kembali pada hari ini. Ya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berikanlah kami hikmah agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan nantinya boleh menerapkan apa yang kami dapat hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Adik-adik sebelum kita masuk ke firman, kita membaca Mazmur dulu. Mari kita membuka Mazmur kita. Mana Alkitabnya? Kita buka Mazmur dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu belum? Masmur 133 ayat 1-3 yang dibacakan oleh kakak layan. Pembacaan Masmur pada pagi hari ini terambil dari Masmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya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 kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ciria 136, baik yang pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Firman Tuhan yuk! Halo adik-adik selamat pagi semuanya. Wah udah pada rapi, udah pada cantik, ganteng. Terus udah pada sarapan belum ya? Coba karena mau lihat. Ada yang udah rapi pakai kemeja kayak tono. Terus oh, ada yang pakai batik juga kayak timi ternyata ya. Kak aku pakai baju main aja biasa soalnya aku enggak punya baju yang rapi. Enggak apa-apa Adik-adik. Yang penting Adik-adik udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau doa dulu ya Adik-adik ya. Mana coba lipat tangannya? Udah lipat tangannya? Terus tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Karina ya Tuhan yang akan memberitakan firman. Engkau boleh juga berkati adik-adik yang saat ini ada di depan HP ataupun TV ataupun laptop ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Kalau misalnya belum ada Alkitabnya, coba ambil dulu lari ke kamarnya atau minta mamanya, minta Alkitabnya. Nah kalau udah coba adik adik sendiri atau sama mama papanya ya, atau ditemenin mm, omanya, atau ditemenin kakak atau adiknya. Kalau misalnya ditemenin, adik boleh minta tolong dibukain. Dari 1 Korintus 1, pokoknya dia agak-agak sebelah kanan adik-adik. Coba minta tolong ya sama mamanya atau kakaknya atau siapapun yang dampingin adik-adik. 1 Korintus 1, ayat yang ke-10. Udah dapat? Coba tunjuk tangan yang udah dapet. Hmm, masih dikit ya. 1 Korintus 1 ayat 10. Udah dapat semua? Kalau gitu kita mau baca Alkitab kita yang akan dibacakan oleh teman kita. Begini bunyinya. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, tadi kita udah baca, ada di karena punya gambar loh coba Elkanah, Alvaro, Arelia, Abigail, Samuel, sama Daniel. Coba lihat dua gambar di sini yang mana ya yang baik? Coba tunjuk. Iya, betul. Yang baik, yang ini ya. Nah, gambar ini, gambar apa sih? Gambar beresin mainannya. Kalau gambar ini apa? Rebutan mainannya, jadi yang paling baik itu yang mana? Yang gambar sebelah kanan Karina, yaitu beresin mainan. Nah, sekarang kalau Brian, Bianca, Elena, Forlan, ada sama Belva. Makanan yang mana nih yang bagus nih gambarnya yang mana? Yang kanan Karina atau yang kiri Karina? Gambaran kanan ada anak kecil makan bareng sama adik dan kakaknya. Kalau yang sebelah kiri ada gambar dia rebutan makanan. Soalnya makanan cuma satu nih. Yang baik yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Betul, yang baik itu yang sebelah kanan. Kalau misalnya makanan cuma satu... Kayak di gambar sebelah kiri ini sebaiknya gimana ya adik-adik ya? Dibagi dua, jangan berantem kayak gitu kan lebih enak makan bareng-bareng kayak di gambar sebelah kanan. Nah sekarang coba Davan, Dianda, Lea, Ezra, sama Kalesto. Yang mana nih gambar yang paling bagus? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau sebelah kanan ada main HP-nya atau main tap-nya dia tuh bareng-bareng. Tapi kalau gambar sebelah kiri dia itu rebutan HP, rebutan gadget. Ayo coba Davan Dianda sukanya yang mana nih? Atau Cici Lea, Ezra sama Kalisto sukanya yang kayak gimana? Ya sebelah kanan. Ih bagus banget. Kalau mau main sama-sama adik-adik ya. Apalagi misalnya HP-nya atau tapi cuma satu. Jadi mainnya bareng-bareng, mainnya gantian. Jangan rebutan kayak gambaran sebelah sini. Nah. Adik-adik mau kasih tahu loh. Jadi Tini sama Tono ini seminggu lalu berantem. Tahu enggak kenapa berantemnya? Tono bilang. Eh Tini kamu mau tahu enggak sih. Tuhan itu sukanya sama anak yang suka baca Alkitab. Eh terus Tini tuh enggak mau kalah. Tini bilang. Ih enggak. Tuhannya itu sukanya sama anak yang suka berdoa. Nah Adik-adik kira-kira siapa yang benar ayo? Yang benar apa kata Tono atau apa kata Tini? Gak ada yang salah ternyata dua-duanya benar loh. Tapi karena mereka merasa dirinya benar, mereka merasa enggak aku tahu yang paling benar. jadi mereka berantem adik-adik. Tapi berantemnya nggak main fisik loh, nggak main pukul-pukulan. Berantemnya cuma di mulut. Nah. Adik-adik pernah enggak ngerasa kayak gitu sama kakaknya atau sama saudaranya atau sama teman-temannya Berantemnya enggak, enggak main fisik sih, enggak pukul-pukulan tapi main pakai kata-kata, pakai mulut nih. Ih kamu mah kayak gini-gini gini gitu, ih kamu mah gitu-gitu, ada enggak? Pernah ya, pasti pernah. Nah ternyata adik-adik dulu, dulu banget yang tadi kita udah baca di Alkitab adik-adik, ada loh yang berantem kayak gitu juga. Namanya siapa? Jadi dulu itu di kota Korintus nah ada yang namanya Bapak Paulus, Bapak Apolos sama Bapak Kefas. Mereka ini kepecahan ya adik-adik nih. Pada berantem, ada yang lebih milih Bapak Paulus ngajarnya soalnya enak kayak gitu. Ada yang pilih Bapak Apolos soalnya dia tuh kalau misalnya ngajar aku lebih suka sama dia gitu. Ada yang suka sama Bapak Kefas Ih, aku mah sama Bapak Kevas, kalau misalnya diajarin kayak gitu. Ada adik, ada enggak yang favoritin kakak lain, Misalnya aku lebih suka diajarin sama kakak ini, aku lebih suka diajarin sama kakak ini, ada enggak? Yang kayak gitu, pasti ada ya adik-adik. Tapi boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh loh adik-adik. Kalau misalnya adik-adik suka sama satu orang itu enggak apa-apa, tapi kita enggak boleh yang namanya jadi berantem sama teman kita karena kita suka sama satu orang itu aja. Nah, akhirnya adik-adik karena ada karena mereka berantem, ada yang milih Bapak Paulus, Bapak Apolos, Bapak Kefas. Nah, Bapak Paulus ingetin nih ke jemaat yang ada di kota di kota Korintus itu. Bapak Paulus bilang, "Ya ampun, kita ini kan sama loh semua di mata Tuhan. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita semua." Kok malah berantem kayak gini sih? Kan Tuhan lebih suka kalau kita tuh damai. Kita tuh gini gandengan tangan. Jangan berantem kayak gitu. Nah, sekarang adik-adik. Karena mau tanya. Lebih enak kalau misalnya ada mainan. Lebih enak kalau beresin mainan itu sama-sama. Atau e, lagi musuhan jadi main, mainannya diberesinnya sendiri-sendiri. Lebih cepat yang mana? Ayo. Lebih cepat apa? sih sama-sama ya, jadi cepat selesai ya. Nah begitu juga adik-adik, walaupun kita beda-beda misalnya, tapi kita harus tetap satu, kita harus tetap sama-sama kalau ngapa-ngapain. Kita harus tetap saling tolong menolong. Nah karena mau tanya nih, coba ke Sofia, Helen, Christoph, Kenneth, Gabriel sama Genta, karena mau ada gambar nih, nih gambarnya. Coba dilihat, ada bedanya enggak ya? Coba lihat, dari rambutnya ada bedanya enggak? Warnanya ada warna apa aja? Hitam betul, ada warna apa? Ada warna merah, ada warna kuning. Terus coba lihat adik-adik, dari kulitnya ada yang sama atau beda? Ada yang beda ya? Ada yang warnanya coklat. Ada yang warnanya putih. Nah coba lihat. Ada adik, adik punya nggak teman yang kayak gitu juga? Kita beda loh dari warna rambut, dari bentuk rambutnya, dari warna kulitnya juga. Coba lihat itu ada yang rambutnya keriting juga. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya gelombang. Beda-beda ya adik-adik ya. Terus karena mau tanya lagi nih. Untuk Ben Gisel, Mika, Arjuna, Sheba, sama Dipa. Karena punya gambar lagi. Itu ada enam orang, mereka ngapain aja ya, coba dari gambar yang paling atas pertama. Ada yang suka melukis, lalu sebelahnya lagi, ada yang suka main bola, biasanya anak cowok nih ya suka main bola. Terus ada apa lagi sampingnya? Ada yang suka dia balet, lalu yang di bawah nih suka bantuin mamanya ngapain? Menanam. Nah, kalau yang di tengahnya itu ada anak cowok suka main catur. Terus ada lagi yang paling ujung. Ada anak yang suka main main alat musik yaitu piano. Nah, berarti berarti Adik-adik dari hobi, dari kesukaan beda-beda ya. Ada yang suka main bola, ada yang suka main musik, ada yang suka main catur. Beda-beda Adik-adik -beda ya. Enggak adik -adik ya. ada yang sama semua ya. Terus karena mau tanya lagi nih untuk Zevan, Marflin, Andrew, Jeremy, Kal sama Luisa. Ini ada lima orang anak. Beda-beda ya pakaiannya ya. ke aku enggak tahu, soalnya kan aku belum belum tahu, belum diajarin. Gak apa-apa karena kasih tahu. Yang sebelah sini paling ujung itu ada baju adatnya Papua. lah. Terus di sampingnya yang pakai selendang warna kuning itu... Itu baju adatnya Betawi. Betawi itu apa kak? Betawi itu orang Jakarta nih biasanya. Nah, terus adik-adik, di sampingnya juga itu Betawi yang adatnya. Kalau yang se, yang tadi pakai selendang kuning, bisa juga untuk orang-orang Jawa nih biasanya. Nah terus apa lagi yang pakai baju putih? Orang Bali, soalnya ada bunga kamboja ya di sini. Terus sebelahnya lagi ada pakaian adat akan ada orang Sulawesi ya kayaknya ya atau karena salah. Tapi nanti Kakak kasih tahu lagi ya Adik-adik kalau karena salah. Kayaknya sih Sulawesi ya. Nah, itu bahasa sama enggak ya sukunya semuanya? Beda kan? Adik-adik sukunya apa? Ayo, ada yang Batak? Atau ada yang Ambon? Ada yang orang Jawa? Terus apa lagi ya? Terus ada yang orang ini kak, aku orang Bali. Oh ada orang Bali, coba angkat tangan orang Bali. Ada yang, kak aku orang Manado, coba angkat tangannya orang Manado. Wah banyak, ternyata beda-beda ya adik-adik ya sukunya. Nah satu gambar lagi karena punya punya gambar. Untuk Imogen, Feofan, Lucy, Joseph, Manuel, sampai Patrick. Coba lihat gambarnya. Beda-beda ya, ada gambar Iron Man, ada gambarnya Kapten Amerika, ada gambar Hulk, terus ada gambar Princess juga. Nah adik-adik ada enggak yang adik-adik suka dari gambar-gambar ini? Kak aku sukanya Iron Man, Kak aku sukanya Kapten Amerika, ih aku mah sukanya Batman Kak, terus yang cewek-cewek. Kak aku sukanya Cinderella, aku sukanya sama Rapunzel, soalnya rambutnya panjang banget. Ada yang suka adik-adik. Nah dari kesukaan adik-adik, dari idolanya adik-adik beda-beda ya ternyata adik-adik ya. Nah begitu juga adik-adik walaupun kita semuanya beda dari suku, dari rambut atau warna kulitnya. Dari idolanya juga ada yang beda. Terus dari kesukaannya ada yang tadi main musik ya. Terus ada yang lagi main bola juga beda-beda kan. Tapi boleh nggak kita saling ngatain teman-teman kita. Gak boleh, nah kita harus tetap main sama mereka walaupun kita beda. Kalau misalnya adik-adik gak suka ya udah. tapi gak boleh ngatain, gak boleh langsung aku gak mau temenan lagi. Gak boleh kayak gitu, kita harus tetap temenan, harus pegangan tangan sama-sama kalau mau main atau kalau mau belajar. Kayak gitu adik-adik. Sekarang karena mau tunjukin video untuk adik-adik. Nanti adik-adik boleh lihat dulu ya videonya, ini dia. Kendel, main yuk ayo ah, dur lang main kucing-kucingan yuk aku ikut ya Oke sekarang kita home bimba Om Pimba, Om Pimba, Om bimba. jadi kucingnya. Ayo kejar, ayo kejar. Sari kamu jadi ah, kucingnya hahaha sudah... -ha -ha. Ah sakit iiii iiii semuanya beri sedikit sih di plester ya biar lukanya enggak kotor bandu kayak dokter beneran ya lain kali hati-hati ya Lihat ke depan kalau lari Makasih ya teman-teman Kalian baik deh Mau nolongin aku Kita harus tolong menolong Karena itulah gunanya teman Nah tadi adik-adik udah nonton video tentang apa? Tentang tolong menolong Tadi ada yang anaknya luka ya Terus ditolongin teman-temannya Enak gak sih kalau misalnya adik-adik lagi luka tapi gak ada yang nolongin? Gak enak kan? Nah terus adik-adik enak gak kalau misalnya adik-adik lagi sedih gak ada yang nolongin juga? Gak enak ya? Jadi lebih baik kita harus berteman dengan sama siapa aja. Kita harus berpegangan erat, kita harus ber-SATU. Bacanya apa? Satu kita harus bersatu Bersatu tuh apa sih kak? Bersatu itu maksudnya bareng-bareng adik-adik Gak boleh sendiri-sendiri aku sama-sama kalau mau ngapa-ngapain Nah Untuk Yang tadi kita udah baca adik-adik di Alkitab Kalau gitu Karina mau ingetin Untuk adik-adik selalu Bersatu Baik itu sama mama, papa Adik, kakak, teman-teman Ataupun saudara-saudaranya Gak boleh ada berantem ya adik-adik ya kalau gitu nanti akan ada Kayoan yang akan memberitahukan aktivitas yang akan ada di lakukan hari ini sama hari Minggu adik-adik, Amin. Shalom adik-adik, kalau adik-adik kelas TK, apa kabar hari ini? Wah senang banget, Kayoan bisa ketemu lagi dengan adik-adik kelas TK. Gimana tadi Firman yang sudah diceritakan oleh Karina seru banget ya adik-adik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi aktivitas adik-adik. Aktivitas apa ya yang akan kita buat pada hari ini? Nah, Kayawan akan tunjukkan. Tada! Kita mau buat ini adik-adik. Ini adalah bentuk gereja. Nanti bisa kita pegang seperti ini. Nah, Kayawan buat dua versi untuk adik-adik. Ada yang biru ini, isinya adalah foto keluarga. Tulisannya bersatu, terus isinya foto keluarga adik-adik seperti ini. Nah, tapi kayuan juga buat satu lagi. Versinya ada yang tulisannya tetap bersatu, dan isinya tuh lihat ada orang-orangannya isinya. Nah, nanti adik-adik bisa pilih ya mau mengisinya dengan foto keluarga atau mau mengisinya dengan bentuk orang-orangan tadi. Nah, kayuan mau tunjukkan alat dan bahan apa saja yang kita perlukan dan cara pengerjaannya. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan adalah kita butuh kertas buffalo atau kalau Adik-adik gabung kertas buffalo, Adik-adik juga bisa pakai kertas HVS atau kertas apapun yang ada di rumah. Lalu yang kedua, kita butuh alat tulis. Kayuan pakainya spidol Adik-adik. Nah, setelah itu kita juga perlu uh, penggaris. Nih, nanti kita mau mengukur bentuk gerejanya. Lalu kalau sudah, kita akan memerlukan gunting. Nanti akan kita gunting sampai bentuk gereja seperti tadi lalu kita juga perlu lem kaywan pakai lem uhu kalau adik-adik nggak punya bisa pakai lem apapun yang ada di rumah ya lalu kayuan juga punya ini adik-adik stick es krim untuk tadi biar kita bisa pegang seperti ini lalu ada juga cup ini untuk menjeplak orang-orangan yang tadi dan yang terakhir kita juga akan sedikit mewarnai atau menghias oke Cara pembuatannya, pertama-tama kalian mau tunjukin nih kertas bufalo yang sudah tadi kita siapkan. Mau kita lipat kedua ujungnya gini ke tengah seperti ini. Nah, dilipat seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau sudah dilipat ujung-ujungnya, nanti bisa dibuka seperti ini. Nah, kelihatan ya. Terus kalau udah kayuan mau tunjukin adik-adik gimana membuat polanya. Polanya itu kita buat dengan penggaris dan juga spidol. Jadi nanti, nih kalau adik-adik lihat di sini ada dua garis. Nah, yang pertama kita mau mengukur sejauh 13 cm. Nanti minta tolong mama dan papa untuk mengukurnya ya adik-adik. 13 cm. Nah, seperti ini, 13 cm. Nanti kalau sudah kita ukur lagi dari sini ke bagian tengah yaitu sebesar 8 cm. Nah, kalau sudah berarti ada dua garis, ada yang dari bawah ke tengah 8 cm, dari bawah ke atas 13 cm. Kalau sudah, di atas yang 13 cm ini, nanti mama papa akan membuat bentuk salib seperti ini, punya kayuan bentuk salib. Nah, kalau sudah, nanti kita akan gunting. nih, Kita gunting sama-sama ya adik-adik. Kita akan gunting di garis yang 13 cm. Kita gunting. gunting ya adik-adik oke nah kalau sudah seperti ini adik-adik lihat dari sini ada sisa salibnya ya yang di depan nah ini mau kita gunting aja adik-adik jadi nih seperti ini kita gunting oke terus yang ini juga satu lagi jadi hanya tersisa salib yang di belakang ini. Nah, kalau sudah, tadi kan kita buat ada garis yang di bawah sama yang di atas. Kita mau potong sedikit seperti ini, adik-adik, bentuknya miring. Nah, tuh, supaya jadi seperti atap. Yang satunya juga ya, kayuan gunting. Nah, seperti ini, adik-adik. Jadi kan gerejanya, kalau sudah, nanti kita mau menggunakan krayon kita untuk kita bikin atapnya adik-adik, seperti ini. Kita bikin atap, atau yang satu lagi nih, kita bikin atap. Tuh, diwarnai atapnya. Lalu, kalau sudah, kita akan menuliskan di depannya bersatu. nih Seperti ini, bersatu. Nah, kalau sudah, untuk adik-adik yang mau menempelkan e, foto keluarga, bisa ditempel seperti ini langsung. Nah, untuk adik-adik yang mau bikin orang-orangan, Nih, Kayawan, kasih tahu apa aja yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kita pakai origami yang tadi nih yang tadi kita siapkan, terus kita jeplak pakai cup yang tadi nih bagian bawahnya yang lebih kecil. Nah, nanti ada seperti ini, adik-adik. Nih, Kayawan, bikinnya ada empat tuh, ada empat pola lingkaran, adik-adik. Nah, kalau sudah, kita juga bikin pola rambutnya nih, adik-adik. Ayo bikin, ada rambut laki-laki dan rambut perempuan. Warnanya bebas ya, adik-adik, untuk menggambarkan keberagaman yang kita miliki. Nah, terus kalau udah, nanti ditempel seperti ini adik-adik. Tuh, empat-empatnya ditempel, lalu dikasih rambut, terus juga dihias, dikasih mata, dan juga mulut nah, seperti ini ya, adik-adik. Nah, kalau sudah, kita mau menempel. Nah, apa nih stik es krimnya supaya bisa kita pegang seperti ini adik-adik? Caranya adalah kita butuh empat stik es krim yang sudah tadi kita siapkan. Nah, Pertama, kita mau taruh lem di sini adik-adik. Terus kalau sudah, kita tempel. Seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan lagi supaya panjang adik-adik. Nanti minta bantuan mama dan papa ya, untuk menempelnya. Nih, jadi panjang adik-adik, seperti punya kayuan. Oke, kalau sudah, jadi deh seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa pilih ya, antara versi bersatu, terus pas dibuka ada foto keluarga, atau foto adik-adik bersama teman-teman adik-adik di sekolah. Atau yang satu lagi bersatu, terus coba lihat tuh, ada foto orang-orangan. Dengan berbagai warna kulit dan warna rambut. Jangan lupa ya adik-adik untuk dikerjakan dan juga dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok. Karina dan Kayawan tunggu ya adik-adik sampai bertemu minggu depan. Shalom. Nah adik-adik gimana tadi firmannya dapat dimengerti kan? Nah kakak-kakak mau ingetin lagi nih buat adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Terus jangan lupa juga harus dikirim ke grup WhatsApp LKPA Shalom. Nah kalau bila, misalkan kalian belum masuk ke link WA akan ada di description box. Nah adik-adik saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa disatukan dengan persembahan keluarga di rumah. Dan dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai 3 sore. Atau persembahan dapat ditransfer melalui barcode di samping ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta PA. Warta PA yang pertama, kita mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik klien -adik dan kakak layan yang ulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Nah, warta PA yang kedua, kakak-kakak nggak bosen nih untuk mengingatkan adik-adik untuk mengisi absensi di kolom komentar. Dengan format nama underscore kelas sudah beribadah. Misalkan, Audri, underscore, kelas TK, sudah beribadah. Untuk opa, oma mama, papa yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA, bisa join melalui link yang ada di description box. Atau bisa juga melalui Instagram, pekatpa.shalomdepok. Nah, untuk adik-adik yang memiliki kerinduan untuk mengisi pujian, boleh lo sekarang mengirim video bernyanyi ke email PA, pelkatpa at gmail.com Nantinya akan ditayangkan di IAMPA online via Youtube Nah adik-adik kakak -adik, mau mengingatkan lagi nih untuk minggu depan tanggal 17 Oktober 2021 kita akan beribadah melalui Zoom jam setengah 8 pagi Link Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp pelkatpa salom Untuk mama, papa, opa, oma atau adik yang menampingi adik-adik ibadah dan memiliki kritik atau saran mengenai IA MPA kita dapat disampaikan ke pengurus atau kakak-kakak lainnya. Kak Udri gak kerasa ya Kak Udri, ibadah kita sudah mau selesai nih. Ya nih udah mau pisah dong sama adik-adiknya. Iya benar kiranya semoga aja semuanya adik-adik di sini sudah mengerti dan akan selalu mengingat firman kita yang telah disampaikan oleh kakak kalian. Nah, adik-adik, sebelum menutupi ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Kita udah dengerin firman Tuhan. Terus kita juga udah bikin aktivitas deh. Apa? Ada yang belum? Tadi cuma nonton aja. Gak apa-apa adik-adik. Nanti setelah ini, setelah kita doa... ...adik-adik boleh lanjutin lagi aktivitasnya ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan... ...engkau telah memimpin ibadah ini... ...dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini Tuhan... Kami mau tutup ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati adik-adik kami yang sudah melakukan aktivitasnya ataupun masih ingin melanjutkan aktivitasnya. Kiranya engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Dan berkati kami supaya kami selalu bisa bersatu dengan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. haleluya. amin. Selamat hari minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dadah!